Halo guys, welcome back to my youtube channel jadi ketemu lagi di riva nomor 10 dan guys, sekarang aku lagi ada di tempat kuliner yang hits di Jakarta Barat yang pernah aku vlog yang sebelumnya ya guys ya dan video kali ini aku mau nyobain menu populer yang hits, yang ada di food lah guys penasaran gak? Wah penasaran. Oke, okay. jadi kita langsung aja kali ya ke dalam. mau nyobain menu populer yang paling hits yang ada di putlah Let's go. Halo mbak. Menu populer yang hits yang ada di Putla itu salah satunya apa? Api nah. keju api terbang keju api terbang ya ini ada nasi daun jeruk sate ayam ada sosis keju api terbang ini namanya unik sekali ya jadi kejunya bisa terbang gitu mbak ya oh, keju bisa terbang ya oke mbak saya ingin pesan keju api terbang ya oke jadi boleh di atas boleh di atas ya iya, oh, kemudian oke okay guys, jadi saya udah mesin menu keju api terbang yang hits yang ada di food lah jadi, langsung aja ya let's go sekarang kebetulan sudah ada Chef Hans. Halo, Hello. Apa yes. kabar? Luar biasa. Baik, baik ya, kali. baik ya. Cara pembuatan keju api terbang. Cara nah. pembuatannya. Oh, cara pembuatan. Oke, oke. Oke, thank you ya. Tadi Mas Rifai. Oke, okay, oke, okay. thank you ya, Mas Rifai sudah datang ke Oke okay. Mungkin saya jelaskan sedikit mengenai konsep dari Butlah itu sendiri ya. Mm. Jadi kalau Butlah itu sebenarnya konsepnya adalah kuliner hits jadi kita akan menyediakan menu-menu hits dari berbagai negara jadi kita tuh ada rasa Indonesia, ada rasa Asia, juga ada rasa Western nah jadi kita menu-menu kita banyak dan saat ini yang terbaru yang kita keluarkan adalah keju-keju terbang nih mas itu betul, keju-keju bisa terbang ini gak pak? iya, nanti kita terbangkan itu betul betul nanti lebih jadi menarik lah dan juga kita bakar dulu dengan api, uh. kemudian nanti sudah mencair Kemudian nanti dia akan kita terbangkan untuk menjadi rata biar punya kejunya Wah, eh, Kemudian nanti kita akan taburkan hmm. di sini hmm. Sehingga nanti semuanya akan disalut dengan kejunya. keju Keju kita itu nanti adalah keju uh, yang dikombinasi dengan saus mentai Saus mentai ya. nah, eh. Karena Indonesia kan cukup suka dengan rasa mentai ya hmm. Jadi kita bikin keju api terbang dengan rasa saus mentai Oke, okay, diambil terbang ini adalah kita akan dibalurkan di menu-menu platter. Artinya menu-menu platter adalah menu-menu pilihan khas food lah. Jadi Selan. di sini nanti ada sate, sate okay. caramel, kemudian mm -hmm. nanti di sini ada ayam bunting, kemudian oh. ada, ada jamur crispy, ada sosis, dan kegisinya pun nasi daun jeruk. jeruk. Jadi sebenarnya pilihannya ini banyak karena menu banyak. platter. Mm -hmm. nah, tapi kita pilihkan hari ini adalah menu uh, paket nolki, nol jadi uh, untuk perempat ini. Ya. Nah, nanti jadi bisa nyobain lah berbagai uh, menu khas dari keduaan oke okay, siap ya? oke okay, nanti saya siapkan dulu ya kejunya, nya siap. jadi baru dia mau kan. okay. Ya. oke thank you ya oke okay. That's it. Jadi ini sudah siap semuanya Jadi yuk kita Silahkan menikmati Untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir kan? Ya boleh nih Ya juga, juga mantap Oh, siap Tos, siap, Cheese, cheese. Okay, Oke, ok, ok, ok, Mantap Oke, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, makanya sudah sudah kita marikasi jadi sudah ada bumbunya dari sapi jadi kita ditambah dengan keju mentah ini jadi tambah keluar masak pakai ini, pakai daun jeruknya uh, nasi daun jeruknya gila, <tuk> pergi yang coba hari ini Dan saus uh, keju mentai dan daun jeruk, ya. Masih daun jeruk, kita makan ya? yuk makan guys. Yes. Udah habis Lagi-lagi Lagi ngunyak lagi. Hmm. Hmm. lagi ngomong ya Lagi ngunyak <laughs> cepet, cepet, cepet ya habisnya ya hmm. Cepet habisnya ya Teman Baik Teman-teman udah pada Seru nih Makan ini nih Teru Memang keju epiterbang ini sangat recommended kali guys hmm. pas pedesnya berasa yah hahaha nggak pusing ya bingung, bingung. jadi nya <laughs> jadi terima kasih yang udah menonton tapi jangan lupa klik like komen dan share supaya ya dan jangan lupa follow Instagramnya putlah.id putlah.id putlah.id ya, putlah. ya. dan juga di Youtube nya ada juga ya ada di Youtube nya Put, putlah tiktok juga ada ada juga nanti ada di link deskripsi guys. pokoknya enak banget enak sesuai sama ya. uh, rakyat Indonesia yeah. iya masuk deh ya masuk masuk okay. banget okay. Ya. ya pokoknya kalian bulan juga kesini untuk nongkrong-nongkrong nongkrong di nongkrong, ya. Nongkr -nongkr -nongkr. ya. Dan juga like, like musik setiap hmm, hari ya setiap malam musik dan musik mau sambil lebir-lebir juga boleh, <laughs> sambil, pokoknya bikin nyantai, bikin happy, nyantai. bikin enjoy happy. semua, bikulah itu kita ingin uh, memberikan pengalaman yang membuat hmm. happy datang juga. Terima kasih Chef, seperti ini sama-sama thank you Mas. Ya, yeah. see you, Then, bye bye. Oke, okay. bye.